Baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini bang Mimin akan menyuguhkan kebahagiaan dan pastinya cidorkan cidorkan vitamin malam hari ini diawali dengan kabar yang kita dapatkan dari salah satu fanbase satun sendal putih bilar yang mengunggah sebuah kalimat persahabat kalau mau pergi pergi aja nggak perlu pakai pengumuman kalau nggak mau ngurusin lagi ya udah angkat kakilah dari sini. Jangan malah sosok alasan yang ngeladeni. Eh, malah jadi panjang. Di sini lagi bahagia. Lihat, Abang makin pinter dan bisa jalan. Jadi, saya tanda jauh-jauh aja dari Leslor Family. Kalian tuh gak diajak. Cuma persahabat. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan. Padahal hidup itu simple. Kalau suka, ikutin. Gak suka, tinggalin. Tapi kalau enggak suka kok malah ngikuti berarti ada yang salah sama otak dan hati kamu itu, itu untuk orang-orang yang tidak menyukai Rizky Billar terutama persahabat ya ada yang menyukai Lesti dan Bibi Elnya saja namun tidak menyukai Rizky Bilar dan tentunya faktanya persahabat ya Lestler kembali bahagia kembali rukun yuk sama-sama untuk penggemar kita dukung keduanya Mudah-mudahan rumah tangganya bahagia Sakinah mawadah dan warohma, amin. Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga nih Judukan yang sangat luar biasa persahabat ya Selain tentunya kita mendapatkan kebahagiaan Lewat video yang diunggah oleh Bunda Lesti persahabat ya Saat mereka lagi makan satu piring bertiga Sampai BBL aja kepedesan persahabat Yang gak sengaja Papa Bilar Nyuapin Tentunya sambalnya masih nempel di tangannya Papa Ya Masya Allah Tentunya kita merasa bahagia sekali Mudah-mudahan selalu seperti ini Mudah-mudahan Leslar selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik Namun persahabat ya Ada juga kejutan BBL lagi video call dengan Soima Wow Masya Allah banget ya Kejutan juga untuk keluarga Konoha Abang L persahabatia ya, tadi itu lagi video call dengan Maeso Ima. Maeso Ima lagi video call seru banget sama Lesti dan Abang L. Ini kebahagiaan juga ya untuk kita semuanya. Dan tentunya persahabati ya, warga guru -guru pun banyak yang ketinggalan nih saat Maeso Ima live TikTok persahabatia. Ya. Kita lihat di sini banyak tanggapan dan komentar yang diberikan. Diantaranya dari akun Mila637Mila Mila mengatakan Sedih gue ketinggalan, bisa-bisa gue ketinggalan Gue 24 jam pegang HP ditinggal berak sebentar udah ketinggalan Habis merak pakai mau keluar lagi tuh <tongan> Ketinggalan bersahabat ya saat menyaksikan live TikToknya sama SOI Bahwa Allah Begitu banyak yang mensupport Begitu banyak yang sayang kepada idola kesayangan kita untuk selanjutnya, persahabat, ya, vitamin pun malam hari ini kita dapatkan kembali dengan melihat postingannya. Mudah-mudahan si Kejora dan Abang L lagi nemenin Papa main bola bersama tim Maroha FC. Alhamdulillah, persahabat, ya, kembali lengkap vitamin malam hari ini. Makin senang, makin happy warga Konoha. Masya Allah, tetap konsisten, ya, menjadi orang baik. Mudah-mudahan Papa Bi juga tetap konsisten. Bisa... Main sepak bola plus kajian Ini yang selalu kita inginkan Selain olahraga Papa B juga mendapatkan ilmu pengetahuan agama Pastinya Dan pastinya juga bersahabat ya Mungkin yang adalah penyemangat bagi Rizky Bilar Masya Allah Senang banget ya Papa B main bolanya ditemani langsung oleh anak dan istrinya Masya Allah Pokoknya bahagia dan pastinya kita senang banget malam hari ini. Kita juga masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.